renangnya di sini. Bukan. Di mana? Uh, renangnya di situ. Di situ di mana? Uh, renangnya di kolam, terus. Kayak foto. Oh. Dan... loncengnya, comment, like, and share sama nota. ini pusat kota ini guys, ini hotel sindoro ini hotel atrium ini masjid agung Cilacap. selamat sore ibu Halo Briel. Briel mau ngapain? Renang, Renang, Renang di mana? Hotel. hotel apa ini namanya? Aston. Aston. Aston Inn. Oh. Ini renangnya di sini? Renangnya di sini? Di mana? Di situ di mana? Lengangnya di kolam, taruh, kaya toto Oh itu Oke okay. Ini apartemen Pertamina Cilacap. Baru, pernah, sini. Apa? Baru pernah, sini. Apa udah? Oke. Okay. Ya, okay. Aslinya Cilacap. Oh, oh. Pemalang. sana ya. Pemalang. Tegal. Ya. Tegal ke sini berapa jam, ba? Naik mobil? Iya. Biasanya tiga jam. Tadi oh. macet enam jam. Macet di Tegal. Oh iya. Macet di. Di di Gunung. Di Silacok masuk. Iya. Nah, ibu dari mana ibu? Ibu dari mana? Oh. Oh. aku hotel ini baru pertama kali ya hotelnya wow, banget ya. Oh. Saya tahu ini apa ya, ternyata ini. Kalau Mas ini abang-abang dari mana? Indah, dari nias mas Dari Pursi nias Kalau abang ini Mana susu Oke Halo guys Sudah E Gabriel. Sudah ram jangan oh san